Tikari okay, di rumah sakit sudah tikari tuh bisa turun nggak kok? Nono turun dino kok? Bukan bukan bukannya bukan bukan bukan bukan bukan teman, -teman. Barusan adalah video viral di RSK Tayu Dalam video tersebut menceritakan bahwa ketika orang tersebut adalah Salah satunya beliau yang memakai topi Itu bernama Mas Egi atau AA Egi ya Berasal dari Bandung Nah pada video tersebut Yang viral itu bahwa Beliau menginap selama tiga hari di rumah sakit tayu padahal rumah sakit tersebut sudah lama terbengkalai nah banyak sekalian di video-video teman-teman youtuber lainnya yang mereview atau menceritakan kisah-kisah viral ini tapi di sini saya akan menceritakan atau membongkar kronologi yang sebenarnya nah jadi saya menemukan channel YouTube Mas Egi ya jadi di channel Youtube itu Mas Egi memberikan klarifikasi tentang apa yang terjadi. Nah beliau itu setelah pulang ke Bandung merasa kaget. Karena dirinya itu viral, video dirinya waktu ditayu itu viral di media sosial. Mas Egi itu emang benar-benar sama temannya itu pergi ke rumah sakit tersebut. Keperluannya adalah untuk membuat konten video horor Yang akan di upload ke salah satu platform video yaitu Bigo Live Mungkin teman-teman tahu ya Bigo Dari, Dalam video tersebut yang viral Mas Egy itu katanya menginap selama tiga hari Padahal beliau itu mereka itu tidak menginap selama tiga hari Tapi ceritanya itu begini Jadi setelah dia membuat film atau intinya syuting syuting di bigolev nah dia itu kayak merasakan gangguan-gangguan halusinasi setelah melakukan live tidur di ambulan yang dengan menggunakan kain kafan ya jadi dia itu pulang ke tempat penginapan nah di tempat pengintapan tersebut, mereka itu bermimpi. Tidurlah, intinya tidur dan bermimpi. Mimpinya itu sama, jadi seolah-olah mereka itu berada di rumah sakit tersebut, dan rumah sakit itu aktif. Nah, di rumah sakit, kenapa mereka bisa dalam mimpinya bisa ke rumah sakit? Karena di dalam mimpi, dia itu seperti temannya ngelepon katanya saya sedang berada di rumah sakit Tayu di RSK Tayu nah akhirnya mereka dan di dalam mimpi ini di dalam mimpi itu pergi ke rumah sakit Tayu tersebut nah di sini teman-teman eh, banyak yang salah paham Mas Egy ini merasa terganggu eh, karena oleh halusinasi halusinasi ya atau gimana lah terganggu jadi memutuskan pulang setelah di terminal setelah di terminal ditanya dari mana cuman pakai bahasa Jawa bayangin aja udah pikiran kacau orang nanya-nanya juga pakai bahasanya bahasa yang asing sedangkan Mas Egi ini atau Aa Egi ini dia adalah orang Sunda jadi nggak mungkin faham jadi sekilas nangkapnya hmm. Jadi mereka itu ditanya dari mana. Setelah itu dari rumah sakit. Itu kan tadi yang di pertama tadi itu bilang bahwa wah tiga hari di rumah sakit. Padahal itu salah, salah paham Cuman Mas Egiiku sama teman-temannya itu emang berada di tayu selama tiga hari. Cuman kalau yang di rumah sakitnya pas satu hari aja. Oke. Okay. Jadi itu. Hanya mimpi ya, hanya mimpi Dan nanti saya akan mereview video dari channel Mas Egy tersebut Dan linknya saya taruh di deskripsi ya Channel Mas Egy Jadi teman-teman yang ingin jelas kronologi sesungguhnya Silahkan tonton video Mas Egi di deskripsi ada channel Youtube Berikut adalah videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman perkenalkan nama saya Egy Dan <coughs> ya Ahmed Nah saya Bersama teman saya ini Benar-benar sangat kaget Teman-teman dengan madaknya video Yang sudah beredar di jagat Raya hmm. Di sosmed dimana-mana teman-teman Video kita tentang di RSK Tayu Jawa Tengah kemarin Tanggal berapa ya terakhir itu Tanggal, ee, -tanggal Berapa sih trialnya 14. Tanggal 14, kalau nggak salah ya, kalau tanggal 14, 15, nah kalau kita, kita itu pulang tuh hari Sabtu kalau nggak salah teman, teman. Nah kita rencana ke sana itu untuk eksploitasi uh, di Bigolap Indonesia itu di live streaming teman-teman dan kita hmm. melakukan acara live streaming itu tanggal 12, bertepatan dengan hari Kamis atau malam Jumat. Jadi buat teman-teman semuanya. Ini video uh, kita eksplorasi juga udah ada di bawahnya di uh, channelnya kita di CM 9 Nah kita eksplorasi itu tanggal 12 <tuh> dari jam 11 sampai selesai teman-teman. Kita maju itu satu orang maju itu satu uh, satu orang satu ini iya masih ya kita one man show one man show jadi one man show -so, yeah. -so itu satu maju satu nunggu di luar gitu teman, teman sama warga dan sama uh, pemirsa tempat gitu terus setelah kita ekspor di sana sebetulnya itu berber tempat yang benar-benar berbeda ah, banget hawa dari segi hawa dan benar-benar awal misinya benar-benar beda banget tempatan bertepatan malam, iya, malam, malam suruh juga malam jumat juga teman-teman gitu, dan kita emang benar-benar di luar dari pati gitu kita dari Bandung Ketempatan. nyobain Eksplorisasi dengan cara live streaming, satu orang masuk ke dalam. Waktu itu saya jujur, eksplor di sana itu ngerasain kayak rumah sakit itu masih aktif. Ada suara ketikan, kayak mesin tik begitu, terus lalu lalang suster bawa kursi roda, bawa troli. Itu benar-benar nyata, dan ada yang tertangkap kamera juga, temen-temen. Ya, Seperti rumah sakit itu masih aktif. Masih berfungsi ya, saya Masih aktif aja Dan katanya kita sampai Berhalusinasi, sampai terbawa mimpi Sampai kita benar-benar itu Kejadian di luar nalar manusia Setelah Saya eksplorasi terakhir Itu tidak sadarkan diri atau dalam Istilahnya di Bigolip Itu kenok, karena saya terlalu Barbar mungkin, atau challenge mungkin Saya tidur pakai kain kapan Di dalam ambulan Ambulan yang sudah tidak beroperasi mungkin belasan tahun di situ. Yah itu ya. Pelengkap penginapan saya dimimpikan dengan rumah sakit RSK Tayu yang masih aktif dan masih ya, ya. hmm. juga. Dan di situ ada kejadian-kejadian aneh juga, teman-teman. Seperti gimana ya? Orang yang dia selama itu gitu Kayak benar-benar so -so, nyata gitu Nyetak banget itu Di mimpinya itu Rumah sakit itu Bener-bener aktif gitu loh Dan saya yang berkunjung ke situ tuh Mencari-cari teman saya gitu Lalu lalang Lalu lalang Saya pikir Saya sendiri yang ngalamin itu Sampai saya shock gitu loh Ini mimpi atau bukan gitu loh Dua malam berturut-turut Saya dimimpikan seperti itu Mungkin ini di luar nalar hmm. manusia teman-teman di luar logika banget tapi itulah yang kita rasain serang teman kita, saya ini dimimpikan hal seperti itu dia akan bertanya sama aku tuh lu dimimpiin juga kayak gini gak? saya pikir saya sendiri gitu loh hmm. karena yang terakhir eksplorasi itu aku kenok di situ gitu tidak sadarkan diri mungkin ke aku sendiri gitu pas aku cerita karena penasaran Ternyata temen saya Egy juga ngerasain atau dimimpin hal yang sama. Iya, gitu. jadi awal maunya aku dimimpin itu pas pulang, kita dari SRKT itu tanggal berarti tanggal 13 masuknya ya. Tanggal 13 masuknya jam 13 kita istirahat ke penginapan, setelah itu kita istirahat. Nah, disitulah mulai sesuatu yang ganjil itu benar-benar muncul temen. Jadi, ke aku itu posisinya ada seorang ibu-ibu gitu yang ngelepon itu katanya teman kamu ada di RS Katanya kamu harus kesana katanya sekarang katanya kamu udah lama nggak bertemu nggak bertemu uh, sama dia katanya udah lama banget dia kan teman kamu yang kerja di pabrik gula katanya sedangkan teman-teman kita itu berdua baru kesana dan nggak tahu ada pabrik gula nggak tahu apa gimana <tuh> gitu loh jadi berlebar itu di luar tarar banget Nah jadi udah pas kita, pas kita dua hari di mimpi itu benar-benar kita tidur itu benar-benar nggak bisa nyenyak teman-teman dan sampai kita badan drop kita memutuskan hari Sabtu untuk pulang ke Bandung teman-teman dalam kondisi apapun kita harus pulang pokoknya kita harus pulang ke Bandung nah makanya pas di apa di terminal itu kan banyak yang nanya nih jadi kita itu posisinya itu kayak gimana ya teman-teman ini benar-benar di luar apa di luar akal sehat kita loh. jadi aku itu merasa masih Iya, aku, aku tuh emang memang, memang kejadian sama rekan ku ini, memang tidur di sana. Kayak gitu, teman Jadi kita tuh emang, emang udah tidur di RSK Tayu padahal kita itu di penginapan gitu loh, teman Jadi gimana ya, susah sih kalau buat kita jelasin Dan tapi Dan tiga malam itu bukan berarti kita tiga malam di sana, itu ya. Gitu. Tiga malam di tayu, teman-teman. Tiga malam di tayu, <tuh> cuman bahasa Jawa kita nggak paham, teman-teman. Itu banyak yang nanya pakai bahasa Jawa, yeah. tiga malam dimana itu sebenarnya kita bertiga malam ditayu. Cuman kalau masalah menginap di rumah sakit itu kita merasakan seperti itu. Yeah, gitu, sampai teman. kita bilang ke Bandung pun pertama pulang itu kita nginep di rumah sakit gini-gini-gini masih aktif gini-gini-gini. Hmm. Cerita sampai kita sadar seperti ini. Ternyata mungkin itu pengaruh koi di sana dan farm setempat, warga setempat mungkin sebelum kita juga ada yang pernah kejadian teman -teman, tapi itu orang dari Kudus dan Jepara ketika ada yang dibantu melahirkan juga di sana ya, ada tentu. yang berobat jalan juga dioperasi operasi di sana ketika satu minggu baik lagi mau berobat jalan ternyata rumah sakit itu sudah tidak beroperasi belasan tahun ya gitu teman-teman jadi iya sih yang mungkin dari pertanyaan orang-orang yang di terminal sana jadi <coughs> itu kan jadi pakai bahasa Jawa semua tuh. Aku tuh berber kurang, Dan memang pikiran itu. <coughs> aku sama tekanku ini berber lagi. Gimana ya dalam posisi yang drop gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh dimimpikan, nih jadi intinya kita dimimpikan oleh seseorang. Katanya itu teman kamu dan lain sebagainya. Kamu itu harus ke sana dan aku tuh berber pas di malam kedua itu mimpi. Aku tuh berber di sana teman-teman. Mimpi itu aku berber tinggal di sana. Gak tahu berapa jam atau tahu berapa hari pokoknya aku itu sama rekanku itu mengalami hal mimpi yang sama ketika aku dimimpin itu kita ada di RS KTU itu teman-teman dan itu RS KTU itu aku lihat dalam kondisi masih benar-benar aktif kayak rumah sakit biasa biasanya teman-teman <tuh>, serba keliaran ya gitu <tuh>, <tuh>,